Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rakyat di Lampung Wah, hari ini kedatangan pemimpinnya nomor 1 pak Jokowi hari ini viral sekali video mobil sedan pak Jokowi merayap di Lampung selamat datang pak Jokowi di Lampung rasain juga jalan Lampung hati-hati ya pak pelan-pelan aja nyetirnya gak bisa ngebut tapi warganya bahagia tuh pak beneran bahagia disambut dengan histerias histeris Oke untuk warga Lampung ini ada berita gembira Ada prioritas perbaikan ruas jalan di Lampung tahun 2023 Ini bertambaran di sosmed-sosmed banyak banget ya Ada 14 titik ini yang akan dibangun di Lampung Yang pertama di Kabupaten Wekana nih Dapat ruas simpang Somponyono sampai serupa indah terus Kemudian ada di Kabupaten Lampung Barat Ini ruas simpang Trimulyo sampai bungin sampai tugu sari terus kemudian ada di kabupaten Lampung Utara itu ada yang pertama ruas Kota Bumi sampai Ketapang kemudian yang kedua masih Lampung Utara di Ketapang sampai ke Negara Ratu kemudian di Lampung Utara yang ketiga nih Negara Ratu sampai Simpang Soepoyono Soepoyono terus kemudian di Kabupaten Tanggamus ini ada ruas Talang Padang sampai Ngarip, kemudian Tanggamus ke Lampung Barat ini Ngarip sampai Ulu Semong, kemudian masih di Tanggamus ada Ulu Semong sampai Simpang Trimulyo, terus kemudian ada di Kabupaten Tulang Bawang ruas ujung Tenuk sampai Penumangan, kemudian di nomor 10 masih di Tulang Bawang Barat. Penumangan sampai Tegal Mukti Kemudian mas Oh ada lagi way kanan ini Serupa Indah sampai Tajak Kemudian di Kabupaten Lampung Tengah Luas Kota Gajah Sampai Simpang Randu Kemudian di Kabupaten Lampung Tengah Masih ada lagi Simpang Randu Sampai Seputih Surabaya Yang terakhir ada di Masih Lampung Tengah ini Seputih Surabaya dan Sadewa Semoga semuanya terrealisasi ter dengan cepat dan warga bisa menikmatinya dan kemudian Lampung jadi lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Kita doakan bersama. Semoga kedepannya Lampung berjaya. Terima kasih.